Hari Minggu adik-adik! Halo adik-adik apa kabarnya semua ketemu lagi sama Kak Eca, Kak Brigit, ada Kak Eciz juga sama Kak Yoko Bus di Ibadah Hiyan PA hari Minggu di Youtube. yay. Nah sebelumnya yuk kita kenalan dulu yuk sama Kakak-kakak layan pelkat PA hari ini. Seperti yang tadi Kak Eca ngomong nih di Liturgos ada Kak Eca, ada Kak Brigit, di Gitaris ada Kak Yoko Bus, di kahon ada Kak Eciz. Nah, nanti setelah kita pisah kelas, kita juga akan bertemu dengan kakak-kakak yang lain. nih. Di TK, kita akan bertemu dengan Katasya dan Kayakobus. Di AK, kita akan bertemu dengan Kanadia dan juga Kailona Dan di AK, kita akan bertemu dengan Kbetran dan juga Kak Audrey. Yeay, nah mumpung masih pagi nih, masih jam 7 pagi, adik-adik udah bangun, udah mulai ibadah. Takesha mau kasih semangat dulu nih, biar pada nggak ngantuk lagi, biar pada nggak lemes lagi, udah belum sarapan, biar tetap semangat. Kita mau ice breaking dulu, pakai lagu, matahari bersinar terang. Jangan lupa bangkit berdiri, dan jangan lupa gerakannya ya, kita mulai kak. Kayaknya masih banyak yang belum semangat iya ya nih, kak. kak Brigit. Ada yang masih ngantuk-ngantuk, masih tiduran. Yuk kita kayaknya harus nyanyi lagi Bener, nih. Kak kak Echa. Bagi, Supaya, nyanyi apa tuh? Supaya kita makin semangat. Yuk kita nyanyi lagu Sungai Sukacitamu. I don't know. Aku penuh Adik-adik untuk menambah Suka cita kita semakin lengkap lagi Kakek saya mau ajak lagi masih tetap berdiri Kita menyanyi lagi Bila roh Allah ada Oke okay? masih berdiri ya Bila roh Allah ada di dalamku Ku kan menari Seperti dok menari Taklah ada di dalamku, ku kan menari seperti dot menari. Kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dot menari. Kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dot menari. Wah hebat banget nih adik-adik, udah semangat ya, udah sukacita semuanya Nah sebelumnya kita akan masuk dalam ibadah adik-adik Kita mau saat teduh dulu Coba sikap saat teduhnya Mari kita bersaat teduh Teduh selesai Adik-adik tetap berdiri dengan tenang ya Adik-adik kita akan mengangkat satu pujian lagi Karena kita sudah mau memasuki ibadah kita pada hari ini Kak saya mengajak adik-adik untuk menyanyi dari Kidung ceria 7, bait 1 dan 2 Yaitu tahukah kamu jumlah bintang adik-adik, yuk sekarang kita berdoa yuk coba mana sikapnya lipat tangannya, tundukkan kepalanya tutup matanya mari kita bersatu dalam doa ya Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini, terima kasih atas nafas kehidupan sehingga kami bisa beribadah walaupun di rumah kami masing-masing tapi biarlah kami bisa beribadah dengan sukacita terima kasih ya Tuhan Yesus berkatilah kami, haleluya amin adik-adik dipersilakan juga kembali. Adik-adik jangan lupa siapin Alkitabnya ya. Kalau belum ada alkitabnya, boleh diambil dulu. Nah, karena kita membaca Mazmur nih, kita membaca Mazmur dari Mazmur 117 baik ayat 1 sampai 2. Pakai saya ulang ya. Mazmur 117 ayat 1 sampai 2. Kalau udah semuanya dibuka, kita akan membacanya yang akan dibacakan oleh Mazmur pujian pada hari ini terambil dari Mazmur Pasal 117 ayat 1 sampai dengan 2. Begini bunyinya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasihnya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Demikian masmur pujian pada hari ini. Nah adik-adik sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan nih. Sebelumnya yuk kita bernyanyi lagi yuk Dari Kidung Ceria 17 Bayatnya yang pertama dan yang kedua Burung Pipit akan mengerjakan aktivitas. Nah, jangan lupa ya aktivitasnya, kakak-kakak layannya sudah taruh di WA, di WA Group adik-adik boleh persiapkan dulu nih dan juga jangan lupa alkitabnya ya ayo kita dengerin firman Tuhan Shalom, selamat pagi adik-adik selamat hari minggu apa kabar adik-adik pasti keadaannya baik semua kan ketemu lagi sama Kak Betran di kelas tanggung hari ini Kak Betran mau bercerita dari Lukas 5 Ayat 17 sampai 26. Mari kita siapkan Alkitabah dari Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Sudah ketemu belum? Kalau sudah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami ingin memulai ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk kita baca Alkitab kita hari ini dari Lukas 5 ayat 17-26. Demikian bunyinya. Baca Alkitab pada hari ini terambil dari Lukas 5 ayat 17-26. Orang lumpuh disebut disembuhkan pada suatu hari ketika Yesus mengajar ada beberapa orang Farisi dan Ahli Taurat duduk dan mendengarkannya. Mereka datang dari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 lalu membongkar atap itu dan menaruh dan menaruh menurunkan orang itu de, di, dengan tepat tidurnya di tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat imam, ber, ber, imam mereka berkatalah Ia, Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Tetapi ahli-ahli Taurat ahli dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya. Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi, Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata kepada mereka, Apakah kamu pikiran di dalam hatimu? Manakah lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu, bak Tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di, de di depan mereka. Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan nama Allah. Dan mereka sangat takut katanya Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan Demikian pembacaan Alkitab Adik-adik ada yang tahu Danau Galil Galilea? Ya, jadi Danau Galilea adalah tempat Tuhan Yesus melayani adik-adik Nah, pada saat Tuhan Yesus mengajar ada beberapa orang yang mengusung orang lumpuh Untuk diletakkan di hadapan Tuhan Yesus Mereka kesulitan adik-adik Membawa orang lumpuh ke Tuhan Yesus Karena orang-orang Beramai-ramai ke rumah itu Untuk mendengarkan Tuhan Yesus Mengajar Dan para pengusung orang lumpuh Dengan mudah dapat membuat Lubang di atap rumah Tempat Yesus adik-adik Mengajar dan menurunkan Orang lumpuh itu ke dalam rumah agar disembuhkan hal ini dikarenakan harus menyeimbangkan posisi orang lumpuh adik-adik ketika naik ke atap supaya tidak jatuh perkataan Tuhan Yesus tentang mengampuni orang lumpuh menyatakan bahwa Tuhan Yesus mulai memenuhi kebutuhan rohani daripada kebutuhan jasmaninya adik-adik namun para pemimpin religius yang mendengar perkataan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni dosa. Dalam pemikiran mereka, bahwa Tuhan Yesus telah mengunjat Allah adik-adik. Dan Tuhan Yesus pun berkata kepada orang lumpuh itu, Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah. Nah adik-adik dari cerita yang di atas Kita sebagai anak Tuhan Yesus Harus percaya Tuhan dan menolong sesama Dan adik-adik harus siap bangun Dan rajin Kalau hari minggu Ada ibadah YMPA Adik-adik harus semangat Ibadahnya ya Dan kalau adik-adik sedang sakit Adik-adik harus Berdoa kepada Tuhan ya adik-adik Asalkan kita setia sama Tuhan, maka Tuhan akan kasih semua yang kita butuhkan. Tepat pada waktunya, bisa sekarang, bisa nanti, pokoknya pasti Tuhan kasih yang terbaik. Janganlah ya adik-adik untuk terus setia sama Tuhan, karena berkat Tuhan akan selalu berlimpah di hidup kita. Demikian firman Tuhan hari ini, amin. Selamat hari minggu adik-adik Ate. Nah ketemu lagi nih sama Kak Audrey Gimana tadi firman yang udah dibawain Nama Kak Betran, bisa dimengerti kan? Nah kalau sudah ngerti Kita sekarang mau buat aktivitas ya Sekarang kita mau bikin Obat versi kita nih adik-adik Nah caranya gimana sih Kak Audrey? Pertama-tama kita siapin dulu ya alat dan bahannya Yang pertama Ada kertas karton atau HPS Lalu ada kertas origami Terus ada Alat perekat seperti lem atau double tip, gunting, lalu alat tulis seperti pulpen atau spidol. Nah, pertama-tama kita bikin pola gambar botol pakai kertas karton ya adik-adik. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini nih, kayak gini ya. Nah, kalau sudah, disimpan dulu nih. Nah, lalu ambil kertas HVS, lalu gunting menjadi bentuk persegi panjang seperti ini nih adik-adik. Kira-kira segini ya ukurannya. Terus sekarang pakai kertas origami. Boleh warna merah atau boleh warna apa aja. Kalau kak Audrey pakainya merah ya. Kita bikin lambang plus gini adik-adik. Lambang plus. Kalau udah nanti ditempel nih. Semuanya kira-kira seperti ini. Nah atasnya ini adik-adik tulis. Doa nama adik-adik untuk orang sakit. Misalkan contoh kak Audrey, Doa Audrey untuk orang sakit Nah di bawahnya adik-adik tulis nih Doa adik-adik doa adik, -adik untuk orang-orang sakit Oke Seperti biasa Kak Audrey tunggu ya gambarnya Di grup WhatsApp LKTL Shalom Depok Kak Audrey tunggu sampai jumpa Nah adik-adik gimana tadi firman yang sudah dibawakan oleh kakak-kakak layan Semoga firman yang tadi membuat adik-adik menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Menjadi anak-anak kesayangan Tuhan Yesus jangan lupa juga kak brigit mau inget ini jangan lupa kerjakan aktivitasnya ya kak eca ya Benar, kak brigit. dan setelah itu dikirimkan ke grup whatsapp kpa shalom depok nanti kakak kakaknya lihat nih pasti kalau misalnya ada adik-adik yang belum masuk di wa grup ada lo di description box di bawah oke okay? adik-adik, nah, kisahnya -adik, kita untuk memberikan persembahan nih. Persembahan adik-adik bisa disatukan loh sama persembahan mama papa atau adik-adik biar lebih gampangnya boleh dikirim ke gereja pada hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 pagi sampai 3 sore. Ingetin ya biar nggak lupa yaitu dari pada hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 pagi sampai 3 sore. Atau adik-adik boleh juga mama papanya transfer melalui barcode di samping. Nah, sekarang Kak Brigit dan Kak Eca akan membacakan warta PA. Yang pertama, kakak-kakak mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik klien -adik dan kakak-kakak layan yang berulang tahun dari tanggal 22 sampai 28 November 2021. Tuhan Yesus memberkati. Yeay, selamat ulang tahun. Nah, yang kedua, kakak-kakak para pelayan PA Sialong tidak PA bosan-bosannya ngingetin adik-adik untuk selalu isi. Absen kolom komentar di bawah ya Nah contohnya kalau misalnya pada nggak tahu Caranya gimana nih Kakish ya Yaitu nama underscore kelas sudah beribadah Contohnya Eca underscore kelas AT sudah beribadah Seperti itu ya Yang ketiga Untuk orang tua adik-adik yang belum bergabung Dalam grup WhatsApp PA bisa join Melalui link yang ada di description box Atau juga Melalui Instagram Nah adik-adik bagi adik-adik nih yang suka nyanyi, suka nari atau suka baca puisi Bisa kok untuk mengirimkan pujian di ibadah PA kita Caranya gimana tuh kaya cakung suka banget nyanyi nih Nah boleh kirim video bernyanyi ke email PA yaitu di pelkat pa at gmail.com ya Nah nanti video adik-adik itu kita tayangkan loh di, di ibadah youtube ya kan kak Brigit Iya betul Kak cak Mengingatkan juga nih Minggu depan kita akan ada IHMPA lagi tanggal 5 Desember 2021. Kita akan beribadah melalui apa Kak Melalui Zoom. Wee. Melalui Zoom jam setengah 8 pagi. Jangan lupa ya adik-adik jangan sampai ketinggalan. Link Zoom nanti akan dikirimkan melalui grup WhatsApp PA Shalom Depok. Nah jangan sampai ketinggalan ya adik-adik. Nah yang terakhir nih untuk mama papa yang memiliki kritik dan saran untuk kami semua Boleh kok dikirimkan atau disampaikan kepada pengurus atau kakak lain lainnya ya Wah adik-adik Kak Eca udah nggak kerasa nih kita ternyata sudah ada di penghujung ibadah kita Tadi kita udah sama-sama bernyanyi kita sama-sama nari-nari ya Kak Eca Kita sama-sama denger firman Tuhan kita buat aktivitasnya Kak kita harap firman Tuhan tadi bisa menjadi sumber kekuatan untuk adik-adik ya. Adik-adik karena kita sudah mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kak Kesia mau ngajak adik-adik lagi untuk nyanyi lagi nih. Satu pujian dari Kidung Ciria 201 bait 1 dan 4 yaitu Aku Dapat Di Hatiku. Sama-sama ya. Aku Dapat Aku Adik-adik tadi sudah mengerjakan aktivitas sama Kaudri ya. Berkat Tuhan selalu ada buat adik-adik yang dia ikut IHMPA. Setiap mengerjakan aktivitas. Ayo kita semangat ikut IHMPA dan jangan lupa adik-adik kerjain aktivitasnya ya adik-adik. Untuk menutup ibadah kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik Ibadah ini telah selesai, kiranya Tuhan memberkati kami semua, Engkau jauhkan kami dari segala penyakit, dan Kau lindungi kami selalu dalam perjalanan kemanapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya, Amin. Sampai bertemu lagi adik-adik di HMP selanjutnya ya, Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.